Bismillahirrahmanirrahim. Isun sudah dengar hal kematiannya Kapitän Fansgram Dan kekalahan seluruh kompeni di benteng Palimanan. Tapi ku belum dah gawitan kemenangan kita, Parmi. Saya tahu, Pak Man. Bahkan mereka telah mengerahkan pasukan-pasukan dari Karangsembung Dan dari Distrik Indramayu. Tapi kita tidak boleh berhenti. Kita harus kobarkan terus perlawanan di mana-mana sebelum serdadu mereka sampai di Palimanan. Rakyat Mandirancan, sumber dan lebih munding sudah harus berontak. Sulite, wong kaya Sira. Banyak kowuk-kowuk, lanjuragan-juragan, tuan tanah, Kang Lewi berpengaruh kepada rakyat. Justru mereka lebih senang bergandingan tangan dengan kompeni. Dengan orang-orang kafir. You're a man. Mindoo! Mindoo! Bob, come on Bob. Come on Bob. Asmara nih, di Tuan Tanah bisa sumber. Walanda itu, Tuan Kontelir. Namanya Ben Arnem. Teman aku sangat kejam. Rakyat sering diperas untuk bayar pajak yang akan distorkan pada kompeni. Dia sering bolang rakyat ning kebun kopi, pilih kompeni. Tanpa bayar upah. Kenapa rakyat mau? ...dan tidak ada yang berani melawan. Ah. Ini bisa limbat. Anak atusan tukang kulit demang. Terdiri dari jawara, jago silat. Lan maning kbh uga dilindungi, serdadu kompeni. Mereka akan bikin susah, Tuan Demang. Iya, Tuan. Tapi kalau mereka berani pikir macam-macam di akan saya usir. Uh -huh. ya. Untuk sementara, bagian bayi mereka nginep di rumah-rumah penduduk. Kalau tenaganya sudah pulih, boleh bangun terasak di tanah-tanah yang masih kosong. Kesebuan, Pak Kuhu. Ya. Moga-moga gunung itu cepat reda. Dan kami bisa balik ke Ya, mudah-mudahan. ya. Jangan dibawa, Tuan demang. Cuma itu satu-satunya milik saya yang sugera Aduh. Aduh. Siapa suruh sudah bayar banyak? Ya! We'll be over there. Hey. Hey. Ti Ti Ti Ma tornino a raccontar bagikan pada kawan-kawanmu dengan adil. Coba buka. Apa isinya? Buka Buka. Tunggu. tunggu, simpan tunggu. uang itu. Bagikan dengan sembunyi-sembunyi. Dia adalah bajing ireng. maling aguna yang selalu menolong orang-orang yang menderita. Kita mesti tangkap bajingan itu. Tuan Demang. Yeah. Masa menangkap seorang maling saja tidak bisa. Tuan bilang punya banyak centeng dan jagoan-jagoan. Mana buktinya? Yeah. Apa mesti soldadu menangkap seorang maling? Itu bikin malu. Menir, dia bukan orang sumber. Beri saya kesempatan, Menir. Pasti. pasti nggak akan ketangkep. Hmm? Saya yakin, Menir, dalam bulan ini juga. Tuhan kenal namanya. Iya, Menir. Uh, paling itu cukup kondang di sini, Menir. Bahkan dia pernah bikin keker di tangkil kira-kira. Dua tahun lalu. Saya curiga. Dia juga seorang pemberontakan. Tentu hasil uang curiannya digunakan untuk biaya pemberontakan. Nah, bisa jadi. Barangkali ada hubungannya dengan Nairem dari Indramayu. Atau... Rono di Wongso yang suka bikin onar di daerah Cirebon atau pemberontak Jaka Sembong. Hmm. Ini bahaya. Hmm. Saya akan lipatkan datang peronjaan. Bagus. Saya kasih bantu satu regu soldado. Dan paksa rakyat supaya mengaku. <sukur> sudah pada kumpul semua nah kalian lihat dia kawane kawannya ireng yang telah ketangkap sewaktu mencuri di rumah Tuan Kontroler. Iya akan dihukum picis atau barangkali hukum gantung. Dikarenakan dia sudah berani dengan lancar. Kalian negara, saya bukan pencuri, saya tidak kenal Baceng Ereng, hmm. saya minta di baik-baik. Demi Tuhan, minta di baik-baik. Selalu rakyat yang jadi korban. Ini peringatan yang keras buat kalian barang siapa yang berani menyembunyikan bajing ireng atau tahu tetapi tidak mau melaporkan ke akan menerima hukuman yang sama licik akan tetapi kalian akan menerima hadiah yang besar kalau mau melaporkan di mana bajingan berada. Paham? Hmm. <Sedih> <tuh> Gak. <gluten internat> Dia maling ya? Malingnya lolos ke area kan. Goblok. Makan kebuta. Siapa coba belum bisa nangkap? Silakan. Itu uang bajet yang mesti distor kenang distrik. Wah, lah gua siap. Udah pun. Aduh. Ayo, juga arahnya depan? Uh, tunggu sebentar. Saya adalah 呀! Yeah! 哈! ...dan kau akan mendapat upah dari demang asmara. Barangkali persenan dari kompeni. Siapa kau sebenarnya? Saya jaga sembung. Huronan kompeni juga. Saya ikuti gerak gerikmu sejak kau membagi-bagi uang... ...pada para pengungsi dan rakyat miskin. Tempat ini sangat membahayakan saudara. Kompeni dan kaki tangannya banyak menyebar mata-mata. Untuk menjerat kaum pemberontak. Saya tidak takut. Karena saya yakin saya tidak sendiri. Semua rakyat yang benci pada penindasan. Pasti akan membela saya. Termasuk kamu. Hmm? Siapa namamu? Saro Ijah. Anakku dari Kandang Haur. Kita satu tujuan. Ada apa? ke sana. lagi. Dia membunuhi rakyat. Pak Kubu, tolong. Baik. Ayo. Dia mencari-cari gurumu. Yang sapu angin. Apa hubungannya? Ini dendam lama sebenarnya. Balung perampok rampok kejam yang menguasai desa-desa di sekitar Gunung Cermeh terpaksa harus mengakui kehebatan guru. <tuh> <tuh> <tuh> Dirupai, Aji Karang Karo Pancasona Sing dimiliki Balung Wesi, membuat dia tidak pernah bisa mati. Dia bertapa di dalam Gua Welirang untuk menambah kesaktiannya. Seorang penduduk pernah melihatnya, dan sejak itu Langka Sing berani mencari garam di sekitar gua itu. yang pernah menceritakan tentang permusuhannya dengan Balung Besi dan gerombolannya. Memang ilmu iblis itu sulit untuk ditandingi. Tapi saya yakin dengan izin Allah ilmu yang batil akan hancur. Kepung, kepung, kepung. So, Yeah yeah yeah yeah Yeah <laughs> Aaagh! Pek Ya? Ya Kami bukan musuh. Saya bekas murid, yang Oh! Sing, Senjata iblis. Sampahan ada di sini. Dia adalah murid Dewi Permoning. Kang, rupanya tenaga kita masih diperlukan di sini. Siapa? Setan boleh itu? Dia telah menyerangku dengan senjata iblis. Mereka teman kita yang yang paling berkuasa di seluruh pasundan dan tanah Cirebon Kacakan! Aku ingin coba ilmu berkelainya. Jangan, yang Kita harus melindungi mereka. Karena mereka yang menjamin kehidupan kita. Dan menjamin keselamatan kita dari serangan musuh-musuh kita. Seperti kita puangin dan teman-temannya. Juga muridnya yang bernama... Takasembuh, Seribu sapu angin dan muridnya akan kulumat dengan tanganku. ini Tidak. ayo katakan. siapa yang kasih kamu sudah mau bilang siapa yang kasih siapa yang menggantung. Sira, dengan Apa? Apa? kamu sudah bilang tadi ya yang kasih Baji Iram Mana dia tunjukkan orangnya, mana dia? Huh? Jadi <susuk> tetap masanya. Ya, kenapa ya. dia terluka ada di sini. Hah? Caka lolos. Bersama bajing ireng. Yang hampir kulumatkan. Hei! Kau tidak menyapa aku, kakek jombong. Hmm, sombong. <laughs> Dewi <David> Permoni. <laughs> Mana itu si balung romsok kasiran? Hah? <laughs> Apa dia juga masih hidup? <laughs> Kita kumpul-kumpul lagi, Nyai Devi Jadi <laughs> ya, ingat waktu masih muda Tapi kau masih tetap cantik <laughs> oh, bet. Pasti si Kasiran tergila-gila <laughs> Ya memang orang gila <laughs> <laughs> Ini bahaya besar Semua bala bantuan telah dikirim ke Palimanan. Dan ternyata dia ada di sumber. Tuan Demang. Saya Kalau Tuan Demang bisa menangkap itu jaka sembong. Saya akan usulkan Tuan menjadi wakil bupati di Majalengka. Kami akan selalu mengabdikan diri untuk kompen. Saya akan buktikan kepada tuan Bahwa jaga sembung sebenarnya. Bukan apa-apa dibandingkan jago-jago saya. Itu jelas. Dan Tuhan sendiri sudah menyaksikan. Bagaimana hebatnya kesaktian yang melungusi. Belum lagi Kimaruta dan guru saya, Nyai Dewi Permoni. Saya percaya pada Tuan Demang, tapi saya juga tetap akan bantu Tuan Demang dengan pasokan saya. Terima kasih, Menir Kapiten, dan saya mohon pamit. Hmm. Permisi, minyak. Ya. Mari. Kita harus pandai merangkul Endlander kalau posisi kita terjepit. Letnan tahu bagaimana kekuatan pemberontak Jaka Sembong. Pasukan Kapten Van Scrum yang begitu kuat bisa dihabiskan. Selan telah keliru. Mengirimkan seluruh kekuatan ke termasuk pasukan overster Yosef dari Karangsembung. Hmm. Sebenarnya, semua pendekar harus prihatin, tidak sekedar berkelai, untuk mengadu kehebatan, tapi untuk mengusir orang-orang kafir yang menindas dan menyengsarakan rakyat kita. Baik yang di tanah Pasundan, maupun di bumi Cirebon. Itu sulit sekali, Kang Parmi. Sebab orang-orang kompeni -orang sangat pandai merangkul penguasa-penguasa. Dari tingkatku sampai kesultan. Dan mereka ahli mengadu domba. Sulitnya justru para pemimpin rakyat Mau dan ikut-ikut menjadi penunda Iya. Tapi kita tidak boleh terpaku pada keadaan seperti itu. Kita harus mulai dari diri kita. Dari desa kita. Kalau melihat Maruta dan balung Gusi sudah mulai ikut campur. Tentu Dewi Permoni pun akan turun. Mereka bertiga adalah tiga serangkai bajingan yang tidak kenal adab. kan kalian semua. Berdoalah untuk keselamatan kita. Saya pergi dulu, Pak Hati-hati. <tuh> Ayo kita pindahkan. <tuh> oh, oh. Masuk dulu, keluar kau. Panggil guru musik tabwangin. Kau. Aku muridnya sapu angin yang kau cari-cari.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 Ha ha ha ha! Berkelahi dalam air, tubuhnya harus basah dan gunakan jurus Wahyu Taqwa. ada titipan dari Jaka Sembung. Dia mau kembaliin ini. Hmm. Jaka Sembung tidak suka uang hasil perasan dari rakyat. Katakan hmm. pada Gus di Demang, isinya masih utuh. Ini serangkap yang mati. Pendaramu lagi tamu. Maaf, Juragan. Penting sekali. Jaka Sembung mengembalikan harta Juragan yang dicuri bajing Irang. Hah? batilan pasti akan hancur Bye. <laughs> Kalian bersekutu dengan pemberontak, basing irang, dan cakak Kalian melindungi mereka. Artinya, kalian semua sudah berani melawan penguasa belanja. Melawan isu demangmu. Kalian semua harus bertanggung jawab. Terutama Bu Prof, tunggu ke mesti ya eh, bantu demang untuk nangkap paceng ngireng dan jaka sembung. Elah kemalahan melindungi mereka, pula kurang mengerti masuk ke demang. <tuh> Acaplah bodoh sira rawat nampung para pemberontak di desa ini. Dengan alasan korban bertanah gunung meletus. Dan kalian memengendal pengetahuan di desa ini. Nira ternyata yang menyembunyikan baju Irang selama ini. Hmm, itu tidak benar kita. Huh? <tuh> Sembol. Tula. <Ini>. Pengkhianat. <tuh> Anggap dia. Ayo, yuk! Tuhan ya, semua. Namun, tidak menghendaki kedudukan sebagai ku. Ada, kayak mungkin, menceraik isu bro itu tidak tega melihat rakyat yang selalu menjadi korban. Rumah mereka selalu diobrak-abrik, diseksa. Hanya karena selalu dicurigai menyembunyikan baca ireng, dan jaga sembuh. Mereka sudah tidak tahan. Mereka butuh ketenangan. Ketenangan macam apa? Ketenangan yang menuntut penderitaan lebih lama lagi. Bahkan mungkin sepanjang keturunan kita. kok, -kok! <tuh> Hmm. Tuh, bro. Isun bisa membebaskan siram. Pasal siram mau memberitahu gimana persembunyian kakak sembung dan paging siram. Ayo bicara. Bicaralah. Bersambung. Baik, kalau tidak mau bicara. Jason kasih kesempatan terakhir. Jason tunggu habis satu batang rokok. Untuk kalau tidak, Jason tidak pernah main-main. Selamat <tuk> menikmati Nat... Natian Und, jana, und jana Sono kalian. Kira akan selamat kalau jaka Sembung lem nyerahkan diri Itu kalau benar-benar dia ya pelindung rakyat pembela rakyat Tuh. tapi nyatane mau cuma seorang pengecut yang mementingkan dirinya sendiri nak enakan ngumpet nang kolong balai kah tamkan baik-baik. Kira capek bakalan mati karena jatah sembuh. Isun cuma alat. Isun cuma pelaksana. Gitu Aku datang. Ini <tik> mereka dulu. Bahkan. Cara biadab kalian di mana-mana sama. Hmm. Ini pernah dilakukan oleh anak buah Van Ram padaku. Aku tidak akan pernah mau mengorbankan seekor lalat pun demi keselamatan diriku. Hmm. Jaka sembuh, hmm. masih muda. <laughs> jaka, Jaka, jangan suka lawan arus, lawan penguasa itu tidak baik ikut dia ayo bekerja kamu demang suatu saat kesabaran rakyat akan habis. Dan ketika itu kekuasaanmu akan hancur. Kien tuan kapiten sebenarnya tidak tega melihat sirat disiksa kayak Kien. Tuan kapiten sangat menyayangkan. Kita kan masih muda masa ia harus mati. Pak Sudir, mau diajak kerjasama. Ini kalau sudah mau. Singkatnya begini, tuan akan saya angkat sebagai leitenant atau mungkin sebagai komandan dari seluruh divisi lander di daerah Cirebon. Kalau mau kerjasama dengan kami, kamu pasti tahu tidak ada gunanya melawan kami. Itu sia-sia. Tidak semua orang bisa dibeli, Dapet. Nih, Tuhan tidak dibeli. Tapi dikasih kehormatan. Dan tidak semua orang bisa menjadi komandan di biji Ini sebuah kebaikan yang sudah keluar batas. Karena kompeni di daerah Cerebon dan Pemanukan sudah tahu kekuatanku, Pengaruhku. Karena kalian sudah tahu bahwa perjuanganku didukung oleh seluruh rakyat yang menderita di bawah kekuasaan kalian. Jaga! Sombong. Kamu pikir kami begitu lemah untuk mengemis padamu. Ini tawaran kebaikan. Kekuatan kami mampu menumpas seluruh rakyat Tanah Jawa. Tuan Demang. Saya menir. menurut tapi mau bisa di sini? Ah, atau saya antarkan? Tuhan Tuhan, terlalu baik, mestinya saya yang menjamu Tuhan. Oh. bagi saya janji Tuhan tentang ini, tahu tidak segala galanya? Sebab artinya pengertian saya pada pemerintah diakui oh tentu tuan rumah tentu tidak sampai satu bulan beslel pengangkatan tuan sebagai wakil bupati akan sampai <tid> boleh silakan Woi, kalian masuk pintu seperti rencana tadi Tuh, oh, Tintip, mungkin tamu yang datangnya pada Kasir. Nggak kira kang Perkelawang bukakan. Bukakan bidadari, kang Tekah. jangan pada minta ya. <tuk> <Hah>? <tuk> Aduh, gurih. Men, bener bidadari, men. Oh, mana, non? Neng, naik uh, kita eh, ya, beli beliin belang cokelat kan? Uh, iya sih kan? <tik> Tidak boleh masuk, kecuali tamu Neng. Di sana banyak sor dari. Uh, Bukan lawang bae, namanya Akang boleh kan? <tik> <tik> boleh, boleh, boleh, boleh. <tik> Aduh. Oh, Kok kan? oh, oh. pintunya ditutup sih Kang? Biasanya tidak. Takut ada pemberontak masuk? Oh. Yeah, nah ya, jangan apa naya dalam hidup, ah, Yeah. Bam. Oh. Team. Mana kau punya energi Kapiten? Aduh Bagaimana dengan kesulitan angkatan saya